Berapa dapet Digatnya nah, kita lihat ya teman-teman Masih bisa berjalan Bernapas Mudah-mudahan hiduplah ya. Oke kita sudah sampai Di geria sirsa Mencirim dua Oke kali ini kita memancing. ikuti video kami selanjutnya teman-teman di kami berada mancing kolam pancing tempatnya di mogi kira ninja ini ya teman-teman ya oke kita masuk dulu ke gang pacat ah, kira seratus meter lagi udah sampai kolam pancing mogi tadi ya guys oke teman-teman kita sudah sampai di kolam pancing Moge ternyata kolam pancingnya luas juga berkawan kawan-kawan suka mancing boleh juga datang ke sini oke kawan-kawan ada kabar gembira kolam pancing sumber air perlombaan mancing nah, ini kawan-kawan ya Jalannya mencirim, pegang, pacat. Oke, okay, kita dengarkan dulu. radionya juga ini, radio Medan. Hah, banyak udah sering dapat ya? Siapa? Ya, Berapa? Berapa dapat ikannya? Hah? udah berapa dapat ikannya semenjak udah mancing 5 wah teman-teman umpannya ini jagung ya teman-teman, ini jagung, ini dapat ikan masnya teman-teman, dan -teman. jagung ini umpannya pasti jitu banget, wanginya wangi juga, oke teman-teman. Sekarang iya. kita mulai mancing, teman-teman. Semoga dapat, ya, teman-teman. Jangan lupa diduakan, ya, teman-teman. Ini tempatnya kolam pancing moge, daerah Jalan Mancirim Gang Pacat. Nah, inilah, teman-teman masih pagi-pagi masih sepi ya teman-teman ini hari hari Minggu ada juga perlombaan sini oke teman-teman doakan semoga ikannya dapat teman-teman oke jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe like comment share terima kasih strek strek lagi strek ternyata cuaca ini agak panas ya teman-teman nah, tengok teman-teman merah yang teman-teman ya inilah hasil mancing tadi nah, jadi kita masukkan dulu ikan mas ini ke akuarium ini apakah masih hidup bertahan nah, nah kita lihat ya teman-teman masih bisa berjalan bernapas mudah-mudahan hiduplah kawannya yang kecil-kecil Jadi buat kawan-kawan Jangan Lupa dukung terus channel ini Dengan Bantu subscribe, like, komen, share Jadi Terima kasih semuanya Mohon maaf Walaupun tadi nggak nampak Pas Stratnya Tapi mohon maaf Terima kasih semuanya. Juah juah.